Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan RDP dari Google Cloud dengan gratis Oke kita langsung saja Kita masuk ke RDP saya Saya sudah menyediakan link di deskripsi Tinggal klik saja untuk sebelumnya kita sign in dulu, tentunya dengan akun yang sudah terdaftar di Google Cloud. Setelah itu kita start lab, kita selesaikan captcha-nya. Ini kita skip saja. Kemudian ini skip. Nah, ini aja yang mudah. Kita. Kemudian kalau sudah kita next. Kita pilih Zebra Cross. Setelah itu kita verify, setelah verify kita akan mendapatkan live 4 jam. Kita salin passwordnya, lalu kita open, kita pastikan di sini passwordnya, lalu klik selanjutnya setelah itu ini pilih understand kita close setelah masuk ke cloud kita setujui dulu karena saya pakai RDP ini lokasinya statusnya di Australia kita klik agree saja setelah itu kita pilih compute engine. Lalu kita pilih VM instansi. Setelah tampilannya jadi seperti ini, scroll dulu ke bawah. Lalu kita pilih create instansi. instansi kita pilih lokasi di mana kita mau buat rdp bebas ya kawan sama saja ini tinggal kita suka-suka lokasi saja lalu kalau sudah Scroll ke bawah kita pilih yang RAM 16 GB ya kawan ini saya rekomendasikan di pilih yang RAM 16 GB lalu di sini ada buddhist buddhist kita ganti jeng kita ganti Windows Server karena kita akan buat RDP kita klik Windows Server lalu ini eh atas dulu Windows pilih yang nomor dua ya kawan 2012 kemudian eh ini aja ini aja ditambahkan ukurannya jadi 200 50. Setelah itu kita pilih oke. Okay. Setelah itu scroll saja ke bawah di bagian firewall kita centang semua. Setelah centang semua kita create. Maka tinggal nunggu proses saja VPN-nya akan segera selesai. oke sebelumnya saya mengingatkan baru yang mau yang baru gabung di channelnya kawan satu jangan lupa untuk berkomentar ya kawan apabila video ini bermanfaat bagi jenengan dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video video baru trik-triknya bang ohim 1 nah ini udah jadi kawan sekarang tinggal kita copy external ip ini di copy lalu kita menuju ke remote desktop Ini biasanya saya buat untuk menambah jam tayang ya kawan. Kita pas tekan di sini external IP-nya. Lalu di bagian show option ada username. Nah username ini kita ambil di sini kawan. Di dp ini kita pilih yang atas sendiri set windows password. Ini username kita copy, dan setelah kita copy, kita pastikan di username sini. Nah, kalau sudah, kita set passwordnya nya Kita konekkan dulu. Nah, langsung ada passwordnya kan? Minta password, kita set dulu passwordnya nya setelah muncul passwordnya nah ini kita copy saja copy lalu masukkan ke sini mudah sekali kan kawan pembuatannya lalu kita klik ok langsung yes juga boleh nah sekarang kita punya RDP di dalam RDP, itu ya kawan. Lalu kita biasa setting-setting awal. Kita pilih lokal servernya. Lokal server kita atur supaya apa? Kita bisa mendownload Chrome. Bagian sini kita pilih offkan semua dulu. Lalu kita oke. Okay. Setelah itu kita close saja langsung menuju ke Internet Explorer. Bisa melalui pencarian. Kita klik INT aja. Langsung kita klik. Internet Explorer-nya ini emulator aja, langsung kita cari aplikasi Google Chrome. Kita ketik aja CHROME, tekan enter, lalu pilih yang atas sendiri. Setelah itu kita download Chrome kita klik run kalau muncul seperti ini kita atur secara permanen saja ini di dibawahkan sendiri kalau kita klik OK setelah itu baru yes ini juga yes <tuh> Oke okay, sekarang kita sudah punya aplikasi Chrome ya kawan kita akan menuju langkah selanjutnya yaitu mengklon chrome ini tapi sebelumnya kita start dulu seperti biasa ini seperti tutorial tutorial ohim yang sudah berlalu ya kawan mungkin sampai sini saja kalau ada kesalahan saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh